Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dudi Zetri Official. Pada konten kali ini Kita akan mengangkat tema Yaitunya tentang Pasau Tajungke Ada yang mungkin tahu tentang Pasau Tajungke? Saya rasa untuk dua wilayah 13 kotak 4 dan kotak 4 dulu Mereka pasti tahu dengan istilah Pasau Tajungke Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali mendarat di channel The Dizetri Official. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe kalau seandainya video ini bermanfaat bagi kita semua Dan tentunya saya akan menjelaskan tentang istilah pasal tajungkek Pasal Tajungke merupakan pasar yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pedagang, baik itu pedagang Pakaian, bahan-bahan makanan pokok, ataupun pedagang-pedagang eh, partai lainnya Karena pasar Tajungke pada masa lalu adalah istilah yang diberikan oleh orang tua kita pada masa dahulu Pasar Tajungke menandakan bahwa Sedemikian ramainya pasar itu Sehingga terkesan Pasar itu Seolah-olah Tajungke. Pasar Tajungke Itu adanya di Penghujung Di bulan Ramadan Ataupun Dekat akan Lebaran Dan pasar itu berada di minggu terakhir Di penghujung Ramadan Di barat ke kita menaiki sebuah sampan Ada beberapa pengunjung pasar yang menumpuk di satu tempat Mungkin di tempat menjualan pakaian Mereka menumpuk semua di situ Nah ibarat perahu tadi kelihatannya seperti tajung ke, Terlalu berat ataupun terlalu ramai di satu tempat Nah itu mungkin makna yang bisa kita sampaikan istilah dengan pasar tajung ke. Pada masa dahulu, Pasar Tojungke sangat membludak sekali. Kenapa? Karena pasar pada masa dahulu lokasinya sempit dan pengunjungnya ramai sekali dikunjungi oleh beberapa desa yang dekat dengan pasar tersebut. Namun, dengan kita lihat dengan pasar sekarang, rata-rata di setiap desa sudah mempunyai pasar. Ditambah lagi, eh, Masyarakat kita cenderung pergi ke pasar-pasar yang ramai pengunjungnya, maka pasar terjungkik tidak semeriah pasar-pasar yang dahulunya. Melalui video ini kita menghimbau kepada kita semua, mari sama-sama kita ramaikan pasar yang ada di wilayah kita dan terutama mungkin yang berjualan itu adalah saudara-saudara kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Bila itu, Firu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersama tukang parkir di pasar desa Gunungbungsu eh uh, dengan bapak siapa Bapak Renal Bapak Renal ya uh, sudah berapa lama jadi tukang parkir di pasar Gunungbungsu Pak sekitar satu tahun ini lah. satu tahun ini Oke okay. uh, kira-kira Pak ini hari ini uh, hari terakhir pasar di Gunung bungsu atau kita dengar istilah Pastujung kayak Pak jadi bagaimana menurut Bapak eh, pengunjung yang datang ke pasar Gunung Bursu dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya? Biasanya agak seramai ini, mungkin ini karena pasau, pasau, pasau Tujungke, mungkin ya? Iya yeah. oh, Pasarnya memang agak ramai hari ini Agak ramai ya Alhamdulillah yeah. pakirnya pun kewalahan dibuatnya hari ini Kewalahan ya? Kewalahan okay. Kira-kira menurut Bapak Arinal Uh, sebelumnya uh, terkumpul berapa dan sekarang pengunjungnya sekitar berapa gitu? Uh, kalau pasar uh, biasa nggak seperti sekitar pasar, berapa? Uh, Honda atau mobil gitu? Ah uh, ya. biasanya dapat dapatlah sekitar sekitar 400. 400. Uh, uh. Pasar pasarnya kan? Mungkin uh, uh, gitu. ini kan uh, pasar uh, tua, tua mungkin ya? Ya. Yeah, pasar. Dapatlah sekitar sekitar 400 ribu uh, satu hari ini. Alhamdulillah. Ya, syukur yeah. Alhamdulillah lah kan yeah. satu yeah. Untuk satu hari ini. Uh, yeah. oke okay, terima kasih waktunya Pak Rina. Ya yeah, ya. Yeah. Yeah. Selamat bertugas. Oke. Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Saya sebagai pedagang kaki lima di desa di Pasar Desa Gunung Musu. Bahwa ini adalah pasar terakhir di Mau hari mulai lebaran atau dibilang dibilang orang yaitu pasar Tajungke. Iya. Jadi bagaimana mset kira-kira dibanding dengan minggu-minggu sebelumnya pak? Alhamdulillah daripada minggu-minggu kemarin sekarang melebihi lah daripada minggu-minggu yang semalam. Kalau di persentasenya kan kenaikan keuntungannya berapa persen kira-kira dibanding dengan sebelumnya adalah sekitar 50% dari kita jualan daripada dari malam tadi. Dari oh, tadi tadi malam ya. Hari oke, hari. oke, oke. Baik, Pak, terima kasih waktunya, Pak. Ya, ya, ya. semoga barang jualannya makin laris. Ya, ya. Assalamualaikum Asalamualaikum.